Yuk, kita ngebahas tentang feminin dan maskulin energi, salah satu hukum alam yang dinamakan law of polarity. Setiap diri kita itu semua memiliki energi feminin dan juga maskulin, tapi mana yang paling dominan itu bisa dilatih. Kita sebagai perempuan udah seharusnya memiliki energi feminin, tapi bukan berarti yang dimaksud adalah pakai rok, rambut panjang, pakai high heels. It's not that simple. Karena banyak di luar sana, cewek-cewek yang udah pakai rok, high heels, lipstick, bla, Tapi energinya masih maskulin Nah, bingung gak? Aku mau cerita, jadi punya saudara nih Dia ibu-ibu umurnya 50 tahun lebih Nah, dia tuh ambisi banget ingin menjadi kepala sekolah nah, Ibu ini bekerja sebagai guru di salah satu SMP Di area pekerjaan, ibu ini memang memiliki sisi maskulin banget Dan gak ada yang salah, kalau kita punya energi maskulin di dunia kerja Justru itu bagus banget Energi maskulin di dunia kerja itu kayak kamu tuh nggak takut untuk memimpin, kamu tuh nggak takut untuk ngambil resiko, kamu nggak takut untuk mengejar mimpi. Semua orang harus punya energi maskulin. Memang kita sebagai perempuan harus memiliki energi feminin yang lebih dominan, tapi bukan berarti kamu harus punya 100% di diri kamu. Karena kalau energi feminin kamu 100%, kamu jadi cengeng, jadi males, jadi takut mau keluar rumah harus ada yang nganter, jadi manja, pengennya cuma rebahan aja, nggak pengen mengejar mimpi. Kamu takut untuk take action, kamu takut untuk melakukan apapun. Nasi ibu tadi karena memiliki sifat dominan maskulin di dunia kerja, beliau membawanya ke dunia romansa, rumah tangganya dibun bun. Beliau lupa untuk ngeswitch menjadi energi feminin ketika sama suaminya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Mereka baru aja cerai. Karena si suaminya itu males kerja. Di rumah cuma lontang-lantung dan ngandelin uang dari istrinya, dan si ibu ini pernah cerita juga kalau suaminya tuh bukan tipikal yang bisa memimpin, bisa mengambil keputusan, tipikal yang cuma ikut-ikut aja, jalanin aja gitu. Sama sekali nggak tegas. Di dalam rumah tangganya, ibu ini yang lebih bekerja keras gitu loh. Ibu ini yang lebih memimpin rumah tangga, mengambil keputusan. Sampai akhirnya ibu ini capek dan mereka bercerai. Dan kalian tahu nggak sih, ini udah hukum alam karena si ibu ini memiliki energi maskulin yang sangat Dominan, that's why she attracts feminine energy men into her life. Law of polarity emang kayak gitu, opposite attraction. Kalau kamu maskulin energy woman, kamu akan attract feminine energy men. Dan ini berlaku bukan hanya pasangan lawan jenis, tapi juga pasangan sesama jenis. Kalau masih bingung, aku baru aja launching ebook Law of Polarity. Kamu bisa order dengan cara klik link di bio.